Dan cara apa untuk yakinkan kau, saya ingin kau yang isi sapu hati saat sa sendiri, sa sadari kau sudah dia, mana mungkin tong bisa bersama? aduhai semoga nanti kau bisa menanti, seharusnya kau. Sa kalau kau sangat saya harapkan, sabar harap kau di perlukan tapi sayang bukan sayang kau inginkan. Ada way, way, rasa hati yang terpancar-pancar macam mau polo koi tapi tak pilih Sa menurut dengan dia kau baku keleh. Dan saat tahu kalau koi suka dia, kau bilang ke saya kalau kau subahagia Depan kau pun muka sapura-pura tertawa dalam hati ini bilang kenapa dia bukan saya. Saat juga punya satu hati yang setia, kau percaya saya cinta lebih dari dia, tapi semua terasa indah saya punya harapan. Su tunggu kau itu su paling lama dan saya tahu kau itu su dengan dia harusnya kau tahu kalau saya kau catra desa bisa untuk tipu rasa ini yo oh. salah kau Seharusnya kau tahu yang saya inginkan kau dengan saya Satra lagi kuat untuk tahan rasa Walau saya tahu kau sering miliki dia Oh Tuhan salahkah bila saya cinta dia Cara apa untuk yakinkan kau? Saya ingin kau yang isi sapu hati saat saya sendiri. Sasa dari kau, sudah dia. Mana mungkin tong bisa bersama? Aduh, semoga nanti kau bisa mengerti. Seharusnya kau tahu yang saya inginkan. I'm <laughs> not